Harga cabai merah di pasar tradisional Ranai, Natuna yang sebelumnya cukup pedas hingga 135 ribu per kilogram kini berangsur turun menjadi Rp90.000 per kilogram. Turunnya harga cabai disebabkan stok atau pasokan yang sudah mulai banyak. Rizky Kurniawan, pedagang sayur mengatakan, harga cabai merah dan cabai rawit yang ia jual saat ini sudah mengalami penurunan harga, per kilogram dijual Rp90.000. Harga cabai sudah turun. Sekarang cabai merah dan cabai rawit harganya sama, Rp10.000 per ons kalau beli 1 kilo harganya Rp90.000 kata Rizky di lapak jualannya, Pasar Tradisional Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Minggu, 25 September 2022. Menurutnya, penurunan harga cabai disebabkan stok yang mulai melimpah. Sekarang stok sudah banyak, jadi harganya juga turun. Ini sudah tiga hari, ujarnya. Sekian harga cabai untuk tanggal 26 September 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.